Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia mengenai idola kita ini Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan di siang Hari ini ada momen spesial yang membuat kita merinding saat mendengar suara Lesti Kejora di Gladiar Stik semalam Persahabat ya, ini dahsyat banget Lesti Kejora berkolaborasi langsung dengan veteran Peto. Makin gak sabar untuk menantikan suara emas Lesti Kejora malam hari ini, karena Lesti Kejora akan duet bareng dengan Onyo, mudah-mudahan Bunda El selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, amin, iya, robel, alamin. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan, Di antaranya dari akun indriani313 mengatakan Merinding aku dengar dedek nyanyi, Masya Allah Tuh persahabat, semuanya aja merinding banget ya ketika mendengar suara Lesti Kejora Doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Kemudian juga bersahabat di IG MOP Channel Ini mengunggah sebuah postingan video Saat ini persahabat ya, tentu di lokasi sudah ada Ruben Onsu Masya Allah banget ya untuk antusias warga menyaksikan acara konser Betran Peter sudah tentunya membeludak persahabatan dia ya siang hari ini terpantau Robin Onsu juga sudah ada di lokasi semoga Leslie Kejora juga persahabatnya muncul tentunya kita nggak sabar menantikan idola kesayangan kita Leslie Kejora yang akan tampil malam hari ini Kemudian juga persahabat perhatikan di unggahan Ari Tulang sebelumnya mengunggah foto barang Leslie Kejora dan langsung dikomentari oleh Bunda El. Persahabat perhatikan Bunda Leslie memberikan love hitam. Masya Allah, ini bentuk persahabat bahwa bawa Bunda Leslie Kejora, antusias juga. Di acara konser Betran Beto, akan yang terbaiknya untuk Bunda El, apalagi melihat senyumannya, Masya Allah. Bahagia dan bangga sekali warga Konoha, luar biasa. Selanjutnya juga persahabati ya, perhatikan ada kabar yang sangat membanggakan. Fanbase Leslar Lovers. Persahabatan ini masuk 5 fanbase musik terbesar di Indonesia. Di antaranya L2W juga persahabat ya, dan LLI Les Lovers Indonesia. Apalagi L2W sudah mendapatkan rekor mURI. Ini keren banget. Mudah-mudahan ya kita semuanya semakin kompak. Semakin solid. Untuk selalu mendukung yang terbaik Buat Lesti Kejora Kemudian juga ada informasi penting Dari L2W Untuk semuanya Jangan lupa voting Lesti Kejora Di ajang Indonesian Download Award 2022 Voting Lesti Kejora Lagu dangdut terpopuler Untuk cara mendukung lewat SMS Persahabat perhatikan Kalian ketik IDA spasi H9 kirim ke 97288 persahabat ya itu untuk lagu dangdut terpopuler sekali seumur hidup. Video dangdut terpopuler sekali seumur hidup untuk cara voting lewat SMS ketik IDA spasi J9 persahabat ya kirim ke 97288. Dan untuk penyanyi dangdut terpopuler, Lesti Kejora, untuk cara SMS, ketik IDES, pasti B6, kirim ke 97288. Jangan lupa voting, kita kudu borong tiga piala, Indonesian Dangdut World masih berjalan. Ayo, kalian voting di semua aplikasi dan kirim SMS sebanyak mungkin. Ayo, kita bangkit bersama dukung Lesti Kejora, kita pasti juara. Kita selalu optimis untuk selalu mensupport karya-karya terbaik Lesti Kejora Kemudian persahabat disimbang juga Di unggahan IGS-nya Virus Leslar Ini menginformasikan dan mengajak untuk semuanya Persahabat dia ya, untuk turunkan Rating acara program Silet persahabat Karena acara silat ini juga Selalu menyindir Selalu tentunya Menyimpang mengenai Kabar-kabar Lesti Kejora Tuh, Diajakan Virus Leslar Untuk turunkan Rating acara silet persahabat ya Kita semuanya berharap banget ya Tidak ada lagi kabar-kabar miring Kabar-kabar yang tentunya selalu Membuat idola kesayangan kita rugi Kita hanya bisa mendoakan Semoga Leslar kembali rukun Rumah tangganya dan selalu bahagia Amin